Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di wilayah sepeda di pos madrasah. Yang kemas dalam MTSN Tujuh Hulu Selatan. Ikuti putarnya. Karena kondisi sudah rusak dan usang, Madrasah Negeri 7 Hulu Selatan melakukan seleksi sebanyak 665 koleksi buku perpustakaan bekerja sama dengan pihak Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Selatan di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Penghuni Iman dan Lingkungan Hidup Desperra KPLH Kabupaten Hulu Selatan rabu 7 desember 2022 menjelang siang kepala perpustakaan antis n7 sungai selatan hajun Nurhasanah esaki mengatakan seleksi dilakukan karena buku-buku tersebut kondisinya sudah rusak usang bahkan sudah tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku alhamdulillah pada hari ini kami menerima tamu dari bank sampah pulau sungai selatan kedatangan mereka adalah untuk mengambil sampah-sampah perpustakaan kami sampah yang kami maksud adalah buku-buku yang memang sudah layak untuk disiang buku-buku yang kami siang adalah buku-buku yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku karena memang sudah sangat lama tahun terbitnya, hampir 20 tahun jadi kami jadikan sebagai nabung sampah Kemudian buku-buku itu juga karena kondisinya robek atau sobek dan tidak layak untuk dipakai lagi. Lebih lanjut, Haji Nur Hasanah menuturkan dengan adanya penyiangan koleksi-koleksi buku tersebut diharapkan akan adanya pertukaran buku-buku yang baru, juga perbaikan isi perpustakaan yang LTSN 70 Selatan. Divisi Operasional Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ahmad Lausi saat diminta keterangan mengatakan kehadiran bank sampah berfungsi untuk mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah menggunakan kembali sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan mengolah kembali sampah menjadi produk yang bermanfaat. Kami dari bank sampah Hulu Sungai Selatan. Biasanya kami ada di rumah, yang cash langsung, pakai Yang kedua Sementara Kepala Madrasa MTSN 7 Lusungnya Selatan yang Yura Sagi Setelah menyaksikan seleksi mengatakan Mengadakan penghapusan suatu barang SOP-nya harus diadakan pengajuan usulan penghapusan bersama tim ikraman kerja dan kalemah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh